Sebelas tanda pria beristri jatuh cinta padamu. Sudah menikah, tapi masih suka menggoda lawan jenisnya. Aduh, nggak kebayang, deh. Tapi ada, loh, laki-laki yang bisa menyukai, atau bahkan jatuh hati pada lawan jenisnya, selain dari istrinya sendiri. Kalau ternyata ada seorang pria beristri, yang memberikan kode-kode, dia naksir kamu, hati-hati, ya. Jika dibiarkan, Perasaannya itu bisa berkembang menjadi cinta, dan akhirnya malah menyulitkan kamu. Jangan main api, ketahui dulu ciri, dan tanda pria beristri, yang jatuh cinta pada kamu berikut ini. 1. Tiba-tiba memberi pujian. Dia suka tiba-tiba memberi pujian padamu, bahkan akan sangat memperhatikan jika ada, yang berbeda dari dirimu. Dia bisa memuji pakaian yang kamu kenakan, atau potongan baru rambut kamu. Intinya. Dia sangat memperhatikan dirimu, dan gak takut memberikan pujian. Jika satu kali terjadi kamu mungkin bisa cuek saja, tapi jika sudah berkali-kali, hem, kamu patut curiga, nih. Dua, Selalu ingin dekat denganmu. Dia juga berusaha untuk selalu dekat denganmu. Jika si pria beristri ini adalah teman kerjamu, misalnya, dia akan berusaha untuk bisa satu proyek denganmu. Dia mungkin akan mengajakmu makan siang bersama, atau mengajakmu berdiskusi tentang satu hal. Lagi-lagi, jika hal ini sering dilakukan, dan jika menurutmu frekuensinya sudah mulai tak wajar, kamu bisa curiga kalau sebenarnya dia menaruh hati padamu. Tiga, bahasa tubuhnya menunjukkan dia suka padamu. Kamu juga akan bisa melihat bahwa dia tertarik denganmu lewat bahasa tubuhnya. Dia mungkin akan terlihat gugup saat bicara denganmu atau dia justru tidak melepaskan kontak matamu. Kamu juga beberapa kali memergoki dia sedang memandangmu, dari jauh atau dia juga sering melempar senyum padamu. Cara membedakan antara dia memang ramah, atau memang sudah jatuh cinta padamu, dengan melihat apakah dia mulai menyentuh kamu dengan santai, misalnya merangkul atau memegang bahumu. Hati-hati, ya, ladies, jika dia sudah berani melakukan kontak fisik, Artinya dia sudah merasa nyaman banget sama kamu. 4. Suka menggodamu Salah satu cara dia untuk mencuri perhatianmu adalah dengan menggodamu. Caranya pun bisa macam-macam, misalnya dengan sedikit flirting, meledekmu, atau kadang mengganggumu. Pokoknya apapun dia lakukan, demi mendapat perhatianmu, meski dengan cara yang nggak menyenangkan sekalipun. 5. Dia selalu mencari tahu soal kehidupan cintamu dia juga akan selalu penasaran dengan kehidupan percintaanmu. Kalau kamu sedang naksir seseorang, misalnya, dia pasti akan selalu berkomentar dengan orang yang kamu sukai itu. Jika kamu sudah pacaran, dia biasanya nggak bisa menutupi rasa cemburunya. Kamu juga memperhatikan kalau dia sering stalking media sosial kamu untuk tahu, kamu sedang hangout dengan siapa saja. 6. Dia akan membagikan kisah pernikahannya. Tanpa kamu minta, walaupun kamu nggak pernah mau tahu, dia bisa saja tiba-tiba menceritakan soal pernikahannya kepada kamu. Jika dia ada masalah dengan sang istri, dia juga nggak ragu untuk bercerita pada kamu. Masalah pernikahan itu adalah masalah pribadi, jadi hati-hati, ya, ladies, jika ada pria beristri yang terlalu terbuka padamu. Jangan-jangan dia sebenarnya jatuh cinta padamu. Tujuh. Selalu siap sedia untuk membantumu saat kesusahan. Saat kamu perlu bantuan, atau sedang kesusahan, dia akan jadi orang pertama yang akan membantumu. Tentu saja hal ini, terasa aneh, karena dia bisa dengan mudahnya, meluangkan waktunya, padahal dia sudah berkeluarga. 8. Dia berusaha menunjukkan kesamaan kalian berdua. Gak jarang pula, dia akan berusaha menemukan kesamaan, antara kalian berdua. Misalnya, jika kamu suka olahraga sepeda, dia juga akan mengatakan dia memiliki hobi yang sama. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kamu, dan dia sebenarnya cocok. 9. Dia mencoba stay in touch dengan kamu. Dia juga akan menjaga komunikasi, yang langgeng denganmu, baik itu melalui telepon maupun pesan singkat. Kadang pembicaraannya pun seperti ngalor ngidul, atau terkesan dibuat-buat hanya agar kalian terus berbicara. 10. Suka membandingkan. Wah, ini juga satu tanda jelas. Jika dia suka membandingkan dirimu dengan istrinya, kamu perlu waspada. Apalagi jika dia lebih sering memuji kamu ketimbang istrinya. Ketika seorang pria beristri membandingkan istrinya dengan orang lain, itu jelas salah. Jangan mau jadi orang ketiga ya, ladies. 11. Bersikap royal. Terakhir, tanda yang bisa terlihat jelas adalah Ketika dia bersikap royal kepadamu, dia bisa saja tiba-tiba memberi hadiah padamu, padahal kamu sedang tidak ulang tahun. Gak hanya dalam bentuk hadiah, pemberian itu bisa dengan mentraktir kamu makan siang, atau bahkan mentraktir kamu menonton film di bioskop. Itu dia ciri-ciri pria beristri tertarik, dan jatuh cinta padamu. Saat berteman dengan seorang pria beristri, kamu harus tahu batasannya, ya, ladies. Jangan biarkan perasaannya itu berkembang, hingga akhirnya kalian melakukan hubungan terlarang. Itulah tanda-tanda pria beristri sedang suka sama kamu, jadi hati-hati ya ladies, jangan jadi pelakor. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel ini, supaya kami bersemangat dalam membuat konten yang bermanfaat lainnya. Terima kasih.